Assalamualaikum, balik lagi ke channel aku, Bang Abdul. Kali ini aku mau buat tutorial petikan keroncong untuk kentrung ya. Jadi kali ini aku mau buat uh, dua tutorial. Yang pertama petikan keroncong tanpa variasi. Dan yang kedua petikan keroncong yang menggunakan variasi. Tapi sebelum aku mulai tutorial ini teman-teman uh, bagi teman-teman yang belum subscribe uh, bolehlah subscribe ke channel ini biar channel ini makin berkembang lagi dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari aku ya udah langsung aja jadi di sini aku menggunakan tuning GBE GBE ya dan aku pakai tiga kunci untuk tutorial ini, yang pertama G, yang kedua D, Aminol, balik ke D lagi, baru G jadi yang pertama kita mulai kocokan keroncong tanpa variasi dulu Jadi, cara metiknya itu yang pertama: tengah dua kali, bawah dua kali, atas dua kali, kembali lagi ke bawah dua kali, ke tengah lagi. Jadi, kita ulangi sekali lagi: tengah dua kali, bawah dua kali. Atas dua kali, kembali ke bawah lagi dua kali, tengah dua kali. Jadi, kalau dicepetin seperti ini. tutorial yang kedua uh, petikan keroncong menggunakan variasi Jadi cara metiknya itu seperti ini ya, tengah dua kali, bawah dua kali, atas dua kali, kembali lagi ke bawah dua kali, lalu jari manis teman-teman letak di taruh di sini, lalu petik atas dua kali, lalu ketali satu sekali, baru sekali lagi, lepas, oke, kita ulang sekali lagi ya, tengah dua kali, bawah dua kali, atas dua kali, bawah dua kali taruh dari manis teman-teman di sini untuk variasinya lalu petik tali tengah dua kali tali satunya sekali ke atas lagi dari tengah dua kali tali satu sekali lalu dari tengah lepas oke kalau di versi cepatnya jadinya seperti ini seperti itu ya teman-teman nah, jadi sampai di sini aja tutorial dari aku mudah-mudahan tutorial yang singkat ini dapat berguna untuk teman-teman dan jikalau teman-teman uh, uh, apa namanya kurang-kurang jelas atau apa teman-teman bisa ulang-ulang terus video ini sampai teman-teman bisa tapi kalau teman-teman memang mau Aku yakin pasti teman-teman bisa Oke, okay, terima kasih Buat yang sudah menonton Terima kasih yang udah subscribe Channel ini, terima kasih yang udah Bantu channel ini Dan ingat ya sob, 1000 subscribe Aku mau buat giveaway Oke, okay, assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh